Hey Tayo, Hey Tayo, dia bis keceramah melaju, melambat, Tayo selalu senang. Hey Tayo, Hey Tayo, dia bis keceramah ramah, melaju, melambat, Tayo selalu senang. Jalan menanjak, jalan berbelok, dia selalu berani, meskipun gelap dia tak sendiri. Dengan teman tak perlu rasa takut Hey tayo, hey tayo, dia bis kecerama Melaju, melangkah, tayu selalu senang Hey tayo, hey tayo, dia bis kecerama Melaju, melangkah, tayu selalu senang Jalan menanjak, jalan berbelok, dia selalu pun gelap di atas sendiri dengan teman tak perlu rasa takut ya yeah. Bis kejahannya cerita fiksi Jadi buat apa kita termenung sendiri mending kita happy Let's go party You mati Tapi tetap hati hati Hidupannya sekali Jangan sampai disesali putar lagu ini diulang-ulang lagi Ini takkan pasti Karena ini bukan nasi kalian Minta lagi pasti Ya kasih Hey Tayo Hey Tayo Bila bis keceramah Melaju Melambat Tayo selalu senang Hey Tayo Hey Tayo Bila bis keceramah Melaju Selalu senang, jalan menajak, jalan berbelok, dia selalu berani. Meskipun gelap, dia tak sendiri. Dengan teman tak perlu rasa.